tetap bersama Pekok Sekah ya, teman-teman. Kali ini hari Minggu ya. Dan ini saya mau jalan-jalan ke Pantai Gumuk Kandong lagi ya. Karena hari Minggu ini hari yang sangat ramai katanya ya di liburan di Pantai Gumuk Kandong ini ya. Oke ya, teman-teman, saya menuju ke sana naik sepeda ya, sepeda ontel. Oke lanjut aja oke ya teman teman kita berangkat ya oke okay. kayaknya mau hujan ini oke okay, berangkat ambil jalan-jalan biar sehat. Ayo, udah, hati udah nih Mancing ya, anak macet ya, Oh, 16 Oh, 16? Iya Narik ya? Nari, tawa, nipet, ane, ya? Oh, angin, angin, utara lagi Ini utara lah, utara narik ya, Pak nari, ya, Parkiran penuh ya, teman-teman ada hutan, ya? Hmm. leh mbak mau kok mbak kopi, mana kopi? Bata ini kopi, mana kopi? Nengmar paling alif bata, hai cewek-cewek. Ya iya Ya. Ya. Parkiran juga ada mobil. Nah, rono mungkin ada ada satu sono ne warung-warungan lah, jalan, Aduh. Halo guys. kembali lagi di channel saya. Nengdi? aku HP. Jane. Piye? Ya, halo itu hai patahin ya ya Ayo renang yuk. Coba saja. Halo, halo, aku rekan nany. Nengga? Gue tahu Oh, titit. titit yuk. Ayo, ayo. dah <tid. tid>. I don't want to